buat saya motret lu bukan cuma lu motret terus ee, kasih ke orang, tapi harus sendiri. jadi itu semua saya kerjain sendiri. Saya nggak pernah kasih ke lab foto, saya nggak pernah kasih ke tukang printing, semua saya cetak sendiri. Akhirnya ee, mungkin itu yang akhirnya rasa saya keluar di situ. Nah teman-teman uh, balik lagi kalau misalnya tadi itu kita sedikit tadi ada break dulu cuman kita ngeliatin bahwa uh, kita lagi bahas-bahas tentang karya-karya Kang Cies lama dan kenapa Kang Cies bisa kayak gini. Uh, jadi kita bakal sekarang bakal ngeliatin karya-karya Kang Cies. Oke, kita dari pertama uh, ya kelihatan gak sih? Ketengarang? ya. Ini simple, sederhana, uh, strilai fotografi Untuk satu buku uh, panduan tentang apa ya tentang uh, layouting dan sebagainya lah Dulu. Dulu, alternatif cover foto Dan ini cuma pakai lampu belajar Berarti, kenapa saya ambilnya hitam putih? Karena hitam putih tidak ada pengaruh sama Kelvin dan sebagainya kan, dia hanya tone contrast. Lirambian slide aja ya. Lirambian mm, ya. slide aja, ini lampu belajar dipantulin that's it Ini juga lampu belajar. Tapi pakai uh, kertas hitam, kertas putih untuk pemantulan enggak kang? Bloking. Bloking blocking, blocking, blocking, pakai. blocking, pakai. ini kan. Jadi kelihatan beberapa <laughs> beberapa cahaya <laughs> kan? Pantulannya gitu -gitu. Ini juga uh, apa? Ini pokoknya ini semua kerjaan-kerjaan saya yang simple. Ini di garasi. garasi ini untuk tadi. ini untuk toko, toko Oh iya Bandung terkenal banget ya dulu mm. sepanjang sejarahnya. Dia mau bikin uh, kartu tahun baru. Terus dia minta saya foto. Ini sebenarnya sangat simple. Cuman ditaruh di atas. Uh, Kebetulan di atas garasi itu ada ada apa? yang transparan hmm. kasih kain putih udah jadi softbox berarti top light ya ini top ini light. maksudnya top light top ya top light uh, top light banget gitu cuman nunggu jam 12 kelar sudah oh berarti cahaya matahari yang tembus ke uh -uh. genteng uh -uh. Ya, maksudnya di, di, di fuse lagi pakai uh, kain, putih. kain putih sudah kelar ini permainan uh, apa? eksperimental ya kita eksperimental nah ini Kasarnya uh, kalau dibilang foto dulu aneh-aneh ya emang gue senengnya basicnya eksperimental kayak ini. Gue so, juga pengen dong kayak bisa kayak gitu. Nah, <laughs> ini sebenarnya fotonya kecil-kecil, fotonya kecil-kecil semua. Uh, Postcard gimana? Hmm. Gue main Xerox Xerox itu kayak gimana? Fotokopi. Oh. Diperbesar, di Akhirnya jadi jadi beberapa image digabung-gabung. Uh, ini waktu itu buat buat uh, jazz, jadi, jazz Festival. Jadi kasarnya uh, ini itu multiple exposure analog. Uh, ya, ini sebenarnya lebih ke sandwich dan. Oh sandwich kolase. ya. Uh, ini sebenarnya beberapa negatif juga gabung-gabung. Buat hmm. print, terus gue perbesar, oh. main main fotokopi. Makanya tonnya rada-rada gini kan, gray-gray dan sebagainya. Dan ini setelah jadi ini masternya nih, sama gue gedein lagi 2 meter 2 kali 2 meter, pakai serok, dan itu buat background festival jazz. Hmm. Ya alhamdulillah, uh, mungkin lo, sekarang baru gue bilang bahwa gue disalamin bu Bicen. ini bagus banget. Itu itu itu yang gue bilang, gue mah karena dibayar sama gitu juga semua. Iya. Salaman sama bu Bicen. ini siapa karyanya? Karya gue, Maru bilang, ini bagus banget. Ya udah, it tapi di gue berbekas banget nah itu ya. itu itu itu, itu uh, kadang -kadang... penghargaan yang sebenarnya pride-nya lebih gede daripada uang nah, dan dan dan ya gue sih cukup bilang di sini aja bahwa ini dapat appreciate dari maestronya nya padahal dia juga ada kalau nggak ada. di sini juga ada si bintang itu kalau nggak salah dia ada dia juga terfoto dalam foto ini ya. oh bukan bukan bukan bukan lembaran yang ini tapi dia ada ini tentang jazz terus apalagi ya ini buat Telkomsel. oh ini Telkomsel tahun berapa? Ya, lihat aja motornya masih begini berarti awal-awal awal-awal GSM awal-awal GSM belum ada smartphone belum ada touchscreen, <laughs> sms nya masih kayak pager scrolling gede-gede juga hijau, kan ya cuman yang di sini aku coba adalah gue tuh gak punya pen brush kayak mas darwis lighting system gue tuh sangat-sangat orthodox Jadi ini cuma pakai center so gue taruh di bulb terus gue mainin aja Jadi, do it yourself ya apa nah, yang lu punya ah, itu yang di ini lu, lu manfaatin aja ini lampu dipantulin cuman neon segala macem terus ini highlight-highlight ini dapatnya dari center center dimainin gitu Kenapa, berarti bisa terlambat ini Nah, open aja loh nah, lu kalau bergerak di depannya juga akan blur Iya. jadi selama tidak ada yang bocor uh, apa cahaya yang bocor ke kamera is oke okay, gitu selama Sama detail um. produknya aman ya nah. terus ini salah satu contoh yang gue bilang untuk CD. Ya. detail banget ya yeah. kayak gini-gini gue ngambil jadi bayang yang jaki biasa lihat interior itu Kemegahan, kemegahan, kemegahan nah, ini bukan. Gini ini detail ini doang. doang dan uh, ini ada yang jam, uh, ini kan jam uh, pagi ya, ada yang sore, ada. Yang, dan beda, indianya beda. Jadi gue suka banget sama tuh hotel karena dibikin, dipikirin, dipikirin banget tiap uh, cahaya jam berapa, nah, jadinya jam berapa dan dan dan, dan, dan, dan apa uh, nature gitu. Jadi nggak nggak gemerlap gimana, simple aja nih hotelnya. Kalau kalau kesana ke juga sekarang kalau lihat e, lobi dan simpel aja kan. Gitu. mah yang sekarang ya, part, Ma. dulu, dulu lebih simpel lagi, sangat simpel dulu. Apa e, jam 10 malam tiba-tiba otomatis -tiba, itu dimer. Jam 8 tuh udah mulai lampu-lampu lobi itu udah mulai dimer Jadi kalau itu dipikirin banget mood di sana tuh bener-bener harus zen tuh dapet gitu. Kayak ini lobi kan cuma pakai, cuma ngandelin lampu emin biasa, gue nggak perlu, iya. gue nggak nambah-nambahin lagi fill in dan sebagainya. Pertama gue nggak mau repot, kedua ya udah gini aja udah bagus, ngapain ditambah-tambah gitu. Jadi hmm. uh, itu mungkin kalau misalnya untuk MB, kebutuhan emin di saat si tempatnya sendiri kurang enak ya, uh, kalau yang ditambah, itu... ditambah yang itu malah jadi uh, artificial banget, nggak bagus gitu. Jadi Memang dia juga, dia juga uh, tidak meng saya Terus buat, uh, Brosurnya yang color beda, bukan gua Ada lagi, uh, si, namanya gua lupa, Martin Saunders, eh Martin Saunders itu yang di, di Sulawesi Ada lah, dia fotografer uh, Pakai, um, apa, pakai light format Terus ngambilnya cuma sekali doang tapi benar-benar perhitungan gitu. Jadi eh, zaman itu karena belum ada digital seperti sekarang pakai Polaroid. Jadi berkali-kali Polaroid, Polaroid, Polaroid sampai akhirnya dapat satu final shot nah, ya. dia, dia eksekusi dan itu kalah. Dan memang eh, apa? dia sama sekali nggak nambahin lampu jadi dia nunggu main shutter, main shutter terus dia nunggu Uh, jam berapa ambient itu bagus untuk diambil, Terutama ya. kalau interior tantangannya, ambience di dalam ruangan dengan di luar, kan? Bermain, bermain timing bermain banget, timing. Tarikh, kan? Bahkan ada yang aku pernah mau sama eh, di sana juga, karena si eh, orang Australia ini bisa datang. Aku menggantiin dan cukup repot juga karena si stylish itu, mindahin satu garpu polaroid, Minusin ini polaroid. akhirnya gue ngabisin seratus pak polaroid, jadi ada 100 foto polaroid untuk yakinin bahwa ini udah oke okay. untuk jadi udah aman. jadi kalau dulu kita ngambil kan kita nggak ngambil langsung coba-coba dulu. kalau kalau komersial tuh uh, apa back kita ganti dengan polaroid, setelah polaroid di approve baru final eksekusi pakai final uh, yeah. filmnya kan gitu jadi kita ngirit juga di situ. Biar nggak hambur juga dan memang udah hasil nah. udah aman juga. Nah, kalau sekarang bilang, uh, jadi uh, apa? Apa yang dihargai mahalnya? yaitu itu, lu ngitungnya itu yang mahal. Gitu. Dan sebenarnya penggunaan polaroid juga kalau misalnya jadi bilang bahwa kita udah yakin klien belum tentu. Iya, Itu kan sebenarnya bener. untuk nge ngebuat klien aman, ya. ngerasa aman eh, dan eh. oke okay, kita udah bisa. Nah itu pun juga apa sebenarnya latihan juga jadi ngelatih gimana kita mesti ngelaykiniin si client bahwa ini bagus loh gitu-gitu harus harus bisa jadi itu juga latihan gak cuma sekedar bagus ya bagus ya ya bagus gitu gitu gitu gua itu tuh dari jam sembilan pagi eksekusi jam empat sore selama itu untuk satu frame jadi enggak, soalnya mungkin berarti kalau misalnya emang sampai digeser-geser gitu karena ownernya nggak ada ya? Uh, ownernya di Singapura dan si stylistnya juga emang orangnya yang dang, sangat detail banget bahkan sampai pot di belakang digeser, daun yang miring kemana tuh dia mesti tahu dan mesti lihat di pololetnya aman gaknya? aman gaknya. jadi aku sampai dua kali bulak balik. akhirnya aku beli satu pak polaroid yang bukan satu pak satu dus gitu, tapi hmm. satu satu bal, <laughs> satu bal <bahasa>. satu <laughs> untuk satu frame. Hmm. ada sih polaroid yang ini gua kasih lihat kapan-kapan. Ya, itu polaroid aku tuh dulu punya koleksi polaroid sampai satu koper itu tes, tes semua dan itu apa sambil akan dibukukan entah kapan. harus Kang <laughs> Soalnya emang uh, kelemahan mungkin kayak saya, fotografer muda. <laughs> fotografer muda itu <laughs> bahwa kita terlalu praktis mendapatkan hmm. sesuatu. Dan Jackie juga bilang tadi, Kang Cus ngeliatin beberapa karya. Mungkin kalau misalnya Jaki bikin sekarang, kadang emang kebutuhannya... Lebih banyaknya karya itu udah ke pembuktian diri ya Kalau yeah. untuk zaman sekarang Ini yeah. orang bisa motret mm -hmm. Beda kayak dulu emang kita bikin karya Mau penilaiannya kayak gimana terserah yeah. Jadi uh, ya, Rade Kang Cis bilang secara teknis Dari dulu zaman sa Sampai sekarang itu teknis fotografi itu Hampir sama sampai Semuanya sama. basicnya itu sama, sama. banget sama aja Cuman di saat Jackie ngeliat tadi foto-foto yang Kang Cis ngeliatin Ada rasa itu mungkin ya. yang susah ditempelin untuk fotografer zaman sekarang bahwa foto ya. itu ada rasa. Ya yang bilang ada rasa bukan gue loh. Ya. Kita ngomongin <laughs> soalnya cetakan ya ngelihatnya cetakan. Soalnya jujur, kalau misalnya ngomongin digital, uh -huh. jadi termasuk yang ngelihat hasil karya foto, jadi entah pekerjaan, entah sangat atau apa, uh -huh. pas ngelihat lagi di komputer, kok sampah banget sih. Uh -huh. Ya maksudnya secara pribadi gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya Dulu, walaupun mungkin dalam bentuk digital, kayak Kang Ji, sekarang juga main kan digital. Main, main. Main. Fotografer dulu itu dengan apa ya? Dengan mudahnya menampilkan rasa di karyanya. Hmm. Itu sih yang kenapa Jackie pengen belajar ya. banyak dari orang-orang, dan sekarang coba pengen bikin karya, yuk bikin karya, hmm. yuk karena mindsetnya ya gitu. Benar. Dulu, ya, ya. Eh, karena emang terjun di foto video pun udah jelas ya. ngangkat kamera harus ada argo. Benar. Kelemahannya itu sih, Jackie kelemah banget untuk bicarain sebuah karya uh, mungkin ya itu karena sekarang bentuknya bukan fisik ya kalau kita fisik kita bisa bisa ada ada koneksi gitu ya kita mem gini mungkin saya saya ngelakuin selalu itu kan uh, print walaupun color itu saya selalu di belakang Eh uh, ya jadi baca beberapa tentang kangjess kekuatan kangjess dicetak juga ya kamar gelap itu kekuatan kangjess harus jadi buat saya motret itu bukan cuma lu motret terus eh, kasih ke orang, tapi harus sendiri. jadi itu semua saya kerjain sendiri. Saya nggak pernah kasih ke lab foto, saya nggak pernah kasih ke tukang printing, semua saya cetak sendiri. Akhirnya eh, mungkin itu yang akhirnya rasa saya keluar di situ tanpa saya sadari. Oh ternyata saya memberi rasa tuh di du, bukan di motretnya, tapi di printingnya. Kalau-kalau kita lihat foto-foto foto ini aja, ini kan maksudnya tanpa soft. Tanpa okay. soft oh. Ini matahari biasa, tapi jadinya soft. Maksudnya nggak pakai soft. Padahal saat printing saya kasih soft. Nah, tuh, set, set, set, Ya. set. Tuh mana lagi ya? Oh, mau lihat banyak, seninya, eh, kenapa gua suka bilang, "Aduh, jangan, apa, harus cetak sendiri, harus cetak sendiri, supaya lebih enak gitu loh." Kapan lu mesti kasih kontras tinggi, kapan ini? Oh iya, karena pas di saat cetak itu ada kerasa ya kontras ah. atau apa? Karena aja lu <laughs> Jadi emang apa ya, keren gitu. banget nggak bisa nggak bisa dipungkiri bahwa ya sama aja kayak lu ngelukis kan nggak pernah lu mengwarain tolong kasih ke orang enggak dong lu pelukis selalu mewarnakan intinya nah inilah di, di saya mungkin foto itu harus di, di treatment seperti itu soalnya kalau misalnya jaki aja bilang jaki aja mulai ribet kayak jaki punya tim, satu tim di saat Pencetakan, jadi ya, uh oh, nyari ke Jonas kemana? Kalernya bukan kalau kasar bahasa Gaulnya. Ini kalernya nggak gua. Hmm. Jadi udah bilang kalau misalnya di layar laptop saya segini, cetak harus segini. Nggak nah, bisa walaupun nah. kelasnya Jonas aja. Jadi aduh kurang pas. Yeah, jadi yeah. harus cari yang setting warna itu nge ngepas dengan apa yang di layar jaki gitu Karena lu tidak ada di belakang operator. Iya. Yeah. Kalau dulu saya masuk ke Jonas. Kalau lu nyetak ke Jonas apa? Kasih. Kasih. Dapat strip yeah. uh, stroke, bon pengambilan. <laughs> kalau gue enggak, gue ambil kantong order, gue masuk sendiri. Dulu gitu, dulu gitu kita turun. Jadi uh, mungkin bedanya zaman saya di Jonas Dengan yang sekarang, kalau sekarang bahan di email, data tuh. tahu-tahu udah jadi. Dan jadinya saya nggak tahu apa di print, apa dikirim lagi emailnya. Itu borderline banget. Uh, tapi kalau saya dulu, saya... Sam mau nyetak apa nih 8R, gue yang jalan ke mesin 8R dan gue lihat berapa lu main cyan, berapa lu main biru hmm, dan sisinya berapa, tes dulu. Kalau nggak bisa, ya udah, gue tunggu sampai bisa kapan, gitu. Soalnya kalau kita berbicara untuk kayak kamar gelap prosesnya ntar jadi ke mesin cetaknya pun cemek ya, ya iya, Dia luas ya warnanya karena sekarang kan udah jelas RGB, RGB, RGB doang. Kayak yeah. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> untuk nyetak Uh, si balisani ini apa uh, atau kerjaan-kerjaan komersil tuh warnanya gue nggak mau apa asal gitu karena gue harus dapet soalnya yang namanya <kuh> alat itu gak secanggih buatan tuhan nih eh. maksudnya mata kita ngelihat indah mm -hmm. pas dicetak kok jadi biasa tadi, aja tapi aku kasih lihat foto yang kecilnya kan mm. eh yang gede sama gak sama yang kecil sama sih Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Udah kayak uh, uji lagi gitu. Lihat di sini. Nah, kesulitan interior di saat kita nggak pakai ambient light itu ada di sini nih. Ambient luar itu bakal beda cahayanya dengan oh. di dalam. Bisa over, bisa, oh, bisa ya. low, oh, low bisa banget. Jadi kita harus mainin waktu kapan emang cahaya luar dan dalam itu balance, balance. Gitu. gitu. Dan Ngeri sih. Nah ini bisa sama tadi kan, gede sama kecil. Karena gue di belakang operator, jadi gue di belakang operator untuk 8 R, gue untuk 12 R itu uh, selalu lihat dulu sayennya gimana. Kok oh, jadinya gini? Enggak, lu pakai saya tambahin majenta. Tambahin. Soalnya kan ada tarikan kan. Yeah. Maksudnya di saat uh, semakin besar itu ada yeah. tarikan yang mungkin kita harus mengisi space space tarikan uh -huh. itu harus pas. Harus pas. Biar enggak berbeda. Dan, dan itu tidak dilakukan oleh Uh, teman-teman karena mungkin kalau dulu aku dapet all access malah mungkin bisa dibilang gue malah mempermudah uh, pramu saji eh, pramu, apa, si operator operator, lah. operator oh. itu untuk uh, ya bayangin sekarang kalau lu cetak satu kantong ada 2 R, 5 R, 10 R dia mesti jalan kan ya. kalau gue jalan sendiri saya service dan gak pernah gagal hasilnya kalau gagal berarti gue yang salah ya. bukan dia gitu dan kadang-kadang Kang, uh, ulangi, saya nggak itu biru aduh udah ke cetak, gue bayar gitu, gue bayar yang cetak, jadi gue nggak mau nggak mau juga karena ya kadang-kadang kita suka suka apa, uh, ah itu mah urusan dulu ya, Saking perfeksionisnya berber, kita mm -hmm. udah bayar untuk satu ya satu uh, harus perfect. Kalau gitu. gue nggak gue yang yang gagal juga gue bilang, kalau mau masukin masukin aja. Pernah gue sekali uh, cetak di kertas 11R jadinya cuman segede postcard karena gua salah masukin formula itu gua bayar, bayarnya se-11R bukan segede postcard tapi jadi unik gitu, jadi foto gua putih gede, gede sendiri sebenernya kecil gitu nah, itu, itu, uh, itu keasikan dulu Dionas tapi sebenarnya kalau lu mau asik lagi di fotografi ya itu lu lakukan sendiri mungkin kalau sekarang ya lu mau ternyata lu photoshop sendiri jangan mm. kasih ke orang gitu ya kecuali hal-hal yang tertentu ya kayak saya pernah dapat kasus uh, secara secara panoramik itu dia udah begini. Jadi kalau kalau kalau kalau panoramik kan biasanya ngambil flat tata, tata, tata. Ya. Nah, si ruangan itu udah begini. Oh, udah ada distorsi. Tapi si klien pengen itu panoramik gede gitu. Begitu bilang gimana ya cara yo so, so, secara perspektif aja sih udah beda sudut pandang nah, kasarnya. Gua kasih ke DI. Dan gue gak mau repot-repot lagi photoshop, photoshop gue cuman semen lah gitu ya iya. tanya, siapa yang jago di air Bandung, oh ini sini, ini, Luka sih ya soalnya lagian juga yang jadi dapet pesen dari kaya kami dan beberapa fotografer senior kenapa banyak proses photoshop itu dengan sendiri karena kekuatan Jackie itu pengennya hasil foto udah oke, okay. yeah. soalnya kan kalau yang jaki benarin itu hanya kontras, nah, brightness karena tiap kamera itu beda. Nah, tiap lensa yang kita nah, pakai pun kontras dan lain-lainnya nah, harus dirapihin nah, lagi dirapihin. biar sama semuanya. Nah, kalau yang kasus tadi, kenapa saya nggak kasih ke orang? Karena memang itu urusannya di AI. Hmm. Gimana sih nag tag lu yang satu ke sini, yang satu ke sini? Itu Untung pengen jadi, jadi satu. Itu kan perlu bukan jangan jangan coba-coba lu mau ngerjain sendiri. Mending kasih ke DI. Ada ada cost. Tapi ya itu diomongin juga sama klien gitu hmm. jadi pas gua mau trade walaupun udah deal harga, gue bilang ini ada, ada, ada, ada additional. karena gini, gini, gini, ya, bisa diomongin. Uh, tapi harus diomongin, ya. Jadi temen-temen di sini kenapa kita ngobrolin di saat budgeting harus diomongin, karena apa? Karena mungkin gak banyak, tapi hampir beberapa klien kita itu pengen bayar itu udah all in one. Mm -hmm. Sebenernya kita bikin ada. budgeting itu udah ditulisin foto oh, fotografer berapa, ya, editing berapa ya, ya, ya. itu udah terlihat jelas ya, tapi ya. tetep biasanya beberapa klien kita itu cari -cari. ngomong cari. nilai segitu <laughs> udah all in ya, jangan, jangan sampai gitu Harus alat ada, aja harus diperhitungan kan per day kita pakainya. makanya, uh, apa untuk harga ya itulah punten ya ini kalau kita balik lagi ke seikhlasnya gak masuk akal gitu loh soalnya yang tepasan dari Kang Cis, dari beberapa fotografer senior kita aja udah punya tanggung jawab untuk edukasi ke klien yeah. untuk penghargaan jasa kita itu sekarang, saingan kita udah banyak banget fotografer juga yeah. yang pun, tapi nggak semua, jadi bilang nggak semua cuman udah terjun-terjunan harga gimana kita mau ngedukasi yang lain kalau soalnya klien itu melihat satu fotografer segitu suka dipukul rata Iya, iya, eh, ngerinya teh bicara wedding, pernah gak pindah musim ini ke Wedding? Terbelamat kan? dan lembarannya bukan yang tipis. Ini yang, yang tipis, ini, bukan yang tembok. Bener-bener prosesnya ya, Iya. dan all berapa? in. Dan ini, nunggunya 9 tahun, anaknya udah dua, baru saya kasih. gue di mahal kadang-kadang suka nggak masuk akal gitu albumnya nggak jadi jadi <golong> tapi setelah sembilan tahun dikasih kemudian juga alhamdulillah kan gue bisa 10 tahun lah lama jadi berkeluarga buat gue, ya itu bukan gue, woi ya maksudnya ini udah ya kayak kang Cis itu udah bener-bener walaupun di komersil kekuatannya itu lebih ke seninya sih ya jadi bilang seni ya Uh, karena uh, jagi ngebandinginnya sama jagi kalau jagi lebih ke asu okay, sudut pandang pokoknya klien suka enough nggak uh, mau nggak terkadang nggak mau susah juga ya yang penting udah klien suka udah aja uh -huh. uh, karena kalau misalnya udah seni seni itu kita bikin udah don't care tapi uh -huh. kalau ngebuat hasil karya kita disukain orang itu itu yang sulit ya, sulit, sulit banget apalagi mau dihargain sesuatu yang uh -huh. mahal aja kan Jadi itu beda banget aku... uh, dalam hasil juga saya kadang-kadang ada, ada, harus ada proses juga supaya menarik gitu. uh, ini 9 tahun ada yang mau setahun jadi wedding wedding book kayak gini tapi setahun prosesnya mulai dari pertama kali meeting sampai acara jadi acaranya Desember saya mau Februari saya udah ngikutin kemana si pasangan itu uh, apa, mengurusi dokumenter wedding. berarti ya lebih Jadinya ke dokumenter, dokumen ter, ya? lebih ke dokumenter. Jadi eh, apa? Buat saya yang paling harus dihargai itu foto untuk wedding dan harus mahal karena kalau mereka awet rajin sampai anak cucu foto itu akan dibawa terus. Kalau video, sorry to say ya, video gue pertama wedding pertama nge shoot wedding itu pakai eh, kaset yang biasa hmm. Beta Max terus VHS terus, oh iya ya uh, 8 mm 8 mm 12 eh 8 8 yang mini dvd ah, sekarang mau di play gimana repot, ya. tapi kalau foto udah bentuk begini kalau dia awet uh, naroknya mau sampai cicit juga masih bisa lihat dan itu yang hal yang harus dihargai mah dan mungkin baru di video gitu video itu baru sekarang-sekarang bisa dilakukan nah, kayak gitu ya. Nah, nah eh, <tuh> Kalau kita urut lagi juga ada nah, paling mudah dibawa ya, foto kan? Dan kalau misalnya video juga kita belum tahu di saat ini ditonton di tahun misalnya video kita nih sekarang ditonton hmm. 2030. Teknologi layar udah sampai kayak nah, gimana, Ya tahu kan gitu. Apakah Teknologi. masih worth it kah hmm. dilihat kalau hmm. Udah dalam bentuk fisik dan cetak, kalau foto itu kelebihannya bukan mengecilkan salah satu bidang, cuman kita bisa lihat hal, -hal hasilnya, yang sama, hasilnya. amalan nilai kertas yang lama itu malah kerasa. Oh, ini zaman ini, loh. Kadang bukan, apa-apa di saat kita muter 3GP, konsep 3GP zaman dulu aja, sekarang kita yeah. naik di laptop nonton, uh, itu udah gak nyaman uh, untuk dilihat. Itu, itu. itu juga sih yang kenapa fotografi itu. Ya, setuju sih. Kayak narasumber yang sebelumnya bahwa mungkin perjalanan fotografi selesai itu di saat setelah dicetak. Ya. Dan harus harus berupa fisik. Wah, ayo kita lihat-lihat dulu. <laughs> Kayaknya seru <laughs> juga pengen <Bikin> cetakan <laughs> perjalanan yeah. kemarin ya. E beberapa pekerjaan hmm, ya. Dan jangan juga apa ya, e berharap bahwa lu menciptakan foto itu the first time yang lu bikin tuh lu gitu. nggak enggak ada foto mengulang, eh. Iya. Enggak bisa lu bilang ini, ini ini ya yang bisa lu bilang cuman ini gua yang motret. Tapi mungkin yeah. jangan juga jadi pundung kalau tiba-tiba pas lu ke buka buku. Loh, kok sama ya? Tapi ini tahun 60 yeah. atau 18 berapa gitu. Mm. Dan memang begitu eh, proses. Dan hak cipta fotografer itu fo sebuah foto itu semudah orang yang megang sater. Iya. Yeah. Karena yang jadi bilang, jadi pernah di satu Project yang jaki yang nyeting lampunya, hmm. jaki sampai nyeting kameranya, hmm. tapi yang ngejepret orang itu bukan yeah. jaki yang <laughs> <laughs> segala halnya loh. Yeah. Tapi penyesalan jaki di Project itu kenapa bukan jaki yeah. yang mencret set? <laughs> jaki nggak bisa mengakui, jaki cuma bisa mengakui setting yeah. lampu yeah, lighting yeah. kan. <laughs> Karena hak cipta itu siapa yang nyepret <laughs> ya kan kalau dulu memang di majalah eh, di, di ini cuma ada fotografernya hmm. tapi kan sekarang eh, setelah saya di petiara itu emang ditulis kan eh, apa lighting siapa itu kan ditulis yeah. jadi rada-rada terhibur lah saya dengan yeah. kalau dulu mah kan enggak langsung aja pokoknya dicap sama fotografernya sih padahal yang yang lighting mah banyak, banyak soalnya apapun itu proses kreatif sebuah produksi mau foto mau video itu-itu banyak loh yang terlibat ya lu lihat aja Anne Legovitch kalau mau lihat berapa sih krunya udah berpolt merahnya atau ya. ber sampai ke propertinya lampunya segala macam ya Karena memang propertinya pun dibikin ya dan, dan juga mungkin masalahnya eh, ada riset dan konsep yang yang mereka harus hitungkan jadi kalau yang sekarang kan kadang-kadang uh, asal aja gitu datang pokoknya waktu-waktu nanti taccab dan sebagainya urusan belakangan belakangan nah itu nggak bisa kayak gitu harus harus lu udah udah mikirin dari awal gitu nah tadi benar teman-teman bisa lihat kita ngebahas tentang karya-karya dari Kang Cis pekerjaan Kang Cis dari mana sekarang kita balik lagi ke uh, kehidupan Kang Cis lebih ke kehidupannya ya karena yang Jackie lihat Kang Cis itu lebih ke seniman foto, kalau bantu pandang panjang ya, hmm. dan itu sulit untuk bertahan hidup di di proses seni gitu. Kita hmm. seniman itu di Indonesia itu termasuk yang, yang sulit banget sulit. karena di saat kita bikin karya, di saat ada yang beli bisa mahal banget. ya Tapi yang menghargai tidak tingkat seni rutin. itu enggak banyak. Ya, tidak rutin. Nah, gimana sih Kang Cis mengakali itu? karena ya. fotografi karena jadi kang Jis itu kehidupannya di fotografi sumber kehidupannya pun dari fotografi kan ya, ya sebenarnya uh, kalau dibilang di sini emang sulit ya di sini untuk seni foto tuh masih kalau boleh bilang masih baik banget lah gitu ya dibanding sama di luar atau di luar uh, saya baru tahu dari teman juga ada cuma orang motret Padang rumput biasa harganya bisa puluhan dan bisa jadi termahal itu kenapa ya mungkin eh, apresiasinya juga lebih. Nah sebenarnya bisa bertahannya ya karena apa? Karena saya juga tidak terlalu ngotot eh, banyak orang yang apa ikut pameran segala macam. Karena pameran itu buang duit sebenarnya. Iya. Gitu kan. Saya merasa beruntung sekali kalau sekarang dengan adanya Medsos dan banyak sekali aplikasi-aplikasi uh, yang uh, kayak Instagram, Guru, uh, IM uh, hmm. dan sebagainya itu tuh sebenarnya bisa dijadikan uh, portfolio yang bisa ditayang kemana-mana iya. dan bisa daya jangkaunya luas nah, kan? dan kita tinggal tinggal kasih link itu ke kira-kira uh, apa orang-orang yang bisa bisa appreciate dan memang mau beli jadi ya, saya kadang-kadang kalau ditanya nggak jual di sini jual di luar aja gitu e, jual 10 dengan harga di luar ya mungkin di sini bisa bertahan untuk ya jual tahun lah gitu itu aja yang yang saya lakukan gitu jadi kalau dibilang di sini jarang pameran iya tapi sebenarnya saya ngelakuin di di internet cuman e, belum kalau dibilang udah maksimal belum. Kita baru trial error, error, error juga, terus memang untuk ke sana itu perlu ada manajemen sendiri. Nah, itu yang saya berharap mungkin teman-teman selain melirik foto ini dan foto itu bisa dicoba. Kalau ada yang kepikiran gitu ya, misalkan jadi kasarnya menjadi calo dari seniman-seniman ini gitu, karena nggak banyak di sini yang melakukan yang mungkin wadahlah lah Mungkin wadah ]nya. atau apalah agensi atau apa. E, kalau kalau kita buka buku-buku workbook yang isinya foto-foto semua itu selalu ada represented by siapa. Hmm. Berarti kan ada orang yang menjual itu Nah, di sini itu belum. Belum ada yang yang concern banget, concern banget ke itu. Kalau tuh ada, kasarnya mah cuma jadi batu loncatan nanti tinggal minta bagian. Se Sebaiknya tidak cuma itu tapi dia yang yang jadi istilahnya jadi maklarnya kemana-mana dan, dan dan itu kan sebenarnya bisa diomongin masalah bagian dan sebagainya terus kadang-kadang eh, kita seniman nggak tahu pasar kita di mana kan itu yang bahaya ya akhirnya kita berkarya, berkarya berkarya kalau mungkin kalau saya bilang sekarang mah eh, ibaratnya kita petani Mana nanam, tapi belum panen. Gitu, hmm, hmm. Nah, panennya kapan ya? Itu mungkin orang-orang yang tadi saya bilang, kayak agent atau broker yang yang melirik ke sana. Gitu, kayak buku sebenarnya. Eh, ya, Kang Layu juga melakukan iya. Tapi eh, gimana supaya buku itu bisa terjual, terjual dan laris lah, kasarnya. laris, dan mungkin eh, perlu juga kejelian. Dari si yang membuat buku ini melihat pasarnya ada di mana sih? Nah itu disamperin. Ya. Kadang, kadang di sini kan banyak kan nunggu bola. Mm -hmm. gitu Dan berarti emang benang merah juga dengan yang dilakukan Kang Wahyu itu udah keren banget sih maksudnya ini, <laughs> pergerakan yang di luar memotret. Ya, karena nah, kadang nah. terlalu banyak yang memotret nggak ada yang ngurusin bidang-bidang lain. Nah, itu Mungkin kayak Kang Wahyu juga lebih fokus dulu ke buku karena terbiasa dulu Beneran. dengan pembuatan Beneran. buku. Beneran. Nanti biar kayak sekarang kan udah mulai ada pergerakan-pergerakan yang ajak uh, kombi, kompilasi uh, uh, uh, atau apa uh, uh, uh, biar si fotografer-fotografer ini tahu cah dia iya, jualannya gimana, gimana atau ya. apa dan nggak pusing mikirinnya gitu, lah kasarnya gitu, mah gitu. jadi apa kita mah istilahnya karya saya saya selalu bilang juga ke teman-teman bikin project bikin project itu bukan bukan muluk sih sebenarnya kalau kita nggak punya politik kita cuma nunggu order Ya repot juga lah, lu mesti punya, yeah. <laughs> punya punya kerjaan sendiri. Saya bikin buku, uh, bikin Project kopi yang tujuh tahun itu, nggak ada yang ngedrive saya untuk bikin saya sendiri. Saya bikin yang jeremati tukang, yang motret orang dari belakang, terus motret duo itu, motret sesuatu yang bersanding secara tidak sengaja ternyata pasangan uh, itu juga ini sendiri. saya sekarang between ya, sekarang sekarang diantara sekarang udah masuk, kalau itu Instagram, kalau Instagram kita ambil per empat hari, ini udah masuk ke tema baru, minimalisme uh, Itu juga sebenarnya dengan kita bikin project, kita sebenarnya melatih, melatih uh, apa ya, lu bisa nggak sih uh, dengan kondisi yang kayak gini, lu, lu mau tema yang itu gitu. Kan kadang-kadang kalau kita hunting, kadang, -kadang suka bingung ya, hmm. tapi kalau dengan banyak project, oh pas lihat sudut ini ternyata itu untuk proyek ini oh ini untuk, akhirnya satu role yang kita, kita saya bisa role karena saya pakai analog jadi dalam roll itu kita udah kebagi-bagi ada lagi yang sekarang proyek itu yang namanya uh, one roll one team itu selama setahun saya kerjain satu roll harus satu tema, lu mau beca, beca aja 36 biji tapi mesti lain-lain, nggak bisa satu jalan gitu Becaknya di foto semua nggak kaci lu mesti pindah tempat, lu mesti pindah lokasi, lu mesti pindah hari kayak gitu-gitu, jadi kalau kalau dibilang uh, si broker dan project ini udah ada ya kan berarti udah ada yang dijualnya nih, enak hmm. gitu tapi kalau sekarang uh, kita cuma berandalkan dengan hunting loang terus nggak dibikin sesuatu, ya ini mau bajir gitu ya, kan, buang-buang ya, waktu yang nah kalau tadi yakinannya nanya kenapa saya bisa bertahan ya mungkin ada beberapa klien lama saya yang masih suka ya tanpa-tanpa ini tiba-tiba ah gue pengen foto lagi nih beli foto lagi yang gini-gini ada? ada jadi ya, kayak gitu dan itu si klien-klien lama itu udah jadi sesuatu sekarang ya, ya saya jadi rada, seseorang rada, kasarnya kalian saya juga ada CD itu ternyata memang uh, perlu lihat juga sih kita mau masuk di di kalangan mana ya Uh, CD itu buat saya uh, apa, punya kelas Tamu-tamunya punya kelas dan tesnya bagus-bagus Kalau kita udah punya itu, kalau kita nggak bina juga kan sayang uh, Saya selalu tanya ke uh, art directornya CD dulu kira-kira nih gue punya foto gini gini lu bisa nggak cariin nanti dia cariin itu itu cara saya bertahan kalau secara komersial saya memang sekarang ya semua juga lagi drop ya lagi down uh, bahkan kadang-kadang malah beli kerjain sendiri sama si kliennya kan hmm. karena kemudahan beli kamera dan sebagainya yeah. uh, jadi project itu yang mesti punya dia bertahannya mungkin dengan project karena kalau kita saya ditanya uh, lu mau pake pakai apa pakai HP emang bagus ya kalau siapa yang motornya dulu bukan mas <laughs> <laughs> kalau dikerjakannya bener pasti bagus gitu iya, da, -da. kalau cuma motor-motor yang biasa itu kan e kalau bicara ini kan saya pakai iOS bukan Android hmm. karena di, di iOS itu saya banyak menemukan aplikasi atau e apa buat menunjang pengkaryaan yeah. itu lebih-lebih mudah di dan kalau IOS itu yang jadi suka kadang emang yang dilihat mata matanya beneran hasilnya gitu itu. beda kalau Android kan tiba-tiba ada yang... kalau jelek mata. juga bisa jadi ganteng <laughs> <laughs> Udah ke Korea-Koreaan gitu nah, nah itu uh, apa uh, yang penting itu project harus punya project punya kasarnya mau bikin soal sendiri lalu. Ini lu bikin begini kan juga proyek sendiri. Akhirnya setelah hmm. bertahun-tahun, <laughs> ya karena emang kita di dunia praktik-praktisi ini benar-benar uh, mau basic mau apapun kita kekuatan kita di saat kita nggak terjun benar-benar langsung melakukan kegiatan foto ya. atau video itu bisa melemahkan skill kita. Ya. Kalau yang jadi tahu ya kenapa? Lagi. Ternyata. Wah, emang harus nih yeah. harus bikin project nih. Yeah. Kalau jaki kan amfibi ya di foto ya di video ya karena emang basic jaki sebenarnya di video cuman terjun ke foto sekarang udah ber tiga tahun belakangan malah klien juga yeah. banyaknya video dan itu bikin dulu aja daripada jaki nunggu mood untuk bikin foto kan yeah. itu aduh apalagi bentuknya karya yeah. ya udahlah kita bikin video dulu. Yeah. Nah jadi kalau misalnya Kang Jis itu ngerasa uh, pencapaian sekarang. Yeah. Udah puas belum dengan pencapaian gak sekarang? Oh belum. Sisi apanya? Bu? Ya itu tadi um, apa? Kalau lu lihat ini kemarin saya banyak karya yang belum keluar. Dan itu saya pengen pengen pengen share lah ya. Artinya gitu. Masih bentuk Masih tabungan. Bentuk tabungan berarti... gitu. Ya tadi saya bilang saya belum panen ya itu. Karena teman-teman juga banyak yang bilang lu kan pameran tunggal bukan saya yang harus bikin kalau mau mapang bikinin lah gitu Karena jangan saya yang milih gitu. Silahkan orang yang milih ya saya bisa bersyukur eh, buku kopi itu kan sudah terbit Tapi belum selesai loh itu masih ada tujuh eh, masih ada enam lagi seri yang belum terbit Dan itu kadang-kadang kalau dipikir-pikir jadinya aduh batinnya umur sakit ya, gitu keluar nah, tapi ya udahlah jalanin aja dulu Nah kadang-kadang, eh, memang Project tidak harus langsung beres semua. ada, kayak jelamat tukang 3 tahun terus yang one for one team itu setahun paling cepat sebenarnya itu yang duo, dari saya mulai pegang kamera digital sampai sekarang belum selesai karena ternyata di dalam perjalanannya berkembang, berkembang dan, dan ini ada yang saya berhentiin dulu, yang, yang kayak Vespa, eh, Vespa Parkir itu juga sesuatu yang apa ya saya kalau bikin itu selalu banyak yang seneng ngumpulin, sebenernya. ngumpulin, ngumpulin kopi saya kumpulin, orang dari barang saya kumpulin, eh, nggak tahu itu dari kesenian apa saya nggak tahu, tapi itu itu ini saya kopi saya. Udah sudut pandang, Udah juga, juga ya, pandang senang memperhatikan oh. itu. Ya kalau misalnya dibilang untuk pengkarian pasti belum cukup, cuman nggak akan kan cukup-cukup eh. ya. <laughs> Ganjiz ngeliat bahwa kita berbicara logika lah ya maksudnya. Uh, secara seniman oke, okay. belum cukup cuman untuk secara pencapaian hidup jangan hmm. juga ya, orang kakak pernah puas ya tapi pasti ada, walaupun sekarang saya udah mensyukuri dengan begini uh, tapi pikir-pikir pasti -pikir ah, gue mah pengennya bukan lebih tapi merasa ingin lebih nyaman pasti ada ingin lebih Nah, mau gue tinggal blo ngasih kasih ini udah ada jadi ada yang bikinin nah, nih kita, nah, uh, sumbernya udah kita punya, punya nih misalnya bikinin pameran tentang apa hmm, nih oh, orang iya. punya ya, kan? ya, ya gitu. mungkin kelemahan saya kita di sini ya itu tadi kita nggak pernah mau bekerja sama sama manajer kalau musik kan ada iya yeah. musik terus semua artis tuh artis layarnya Mbak apa pasti punya manajer di seni mah eh apa di foto mah kan jarang ya apalagi bentuknya udah konsepnya seni ya hmm. udah seni udah, udah kita susah. mah padang di saat bikin karya mau suka mau enggak ya donk hmm. ya kasar, padahal hmm. mau karya kita kayak gimana kita bakal ketemu yang namanya pasar kita di mana orang-orang ya. yang suka kita di mana hmm. kayak lagu efek rumah kaca pasar bisa diciptakan sebenarnya kadang bukan hanya diciptakan karena kita harus cari waktu atau cari cara untuk menemukan pasar nah, yang kita, gitu. Ya gitu, ya, gitulah. Nah, kalau misalnya Kang Chis uh, masukkan nih buat teman-teman dan saya, Gis. untuk jadi seniman foto bisa nggak hmm. sih untuk jadi sumber kehidupan untuk zaman sekarang? harusnya bisa. gini ini, nih. lu uh, mau beli lukisan punya duit, kalau yang master, hmm. master lukisnya itu kan mahal banget kalau foto, kalian jauh lebih di bawah terus, sekarang kalau kenapa saya bilang bisa, karena kalau kita lihat film-film atau apa gitu kan juga eh, foto itu pasti ada sebagai pelengkap di belakang bagian jadi, jangan jangan khawatir eh, makin banyak yang motret, yang ya mestinya eh, itu makin terbuka makin si pasarnya gitu tinggal masalah tadi, masalah harga ya itu mah urusan masing-masing. Masing-masing. main rendah, silakan. Retail gitu ya, bisa aja hidup. Gitu. ada juga yang uh, apa jualan cuman kontrak lain satu jualan apa bisa hidup? Atau tukang tambal cuma nambal, seumur-umur hidup. Nah, kuncinya di sini apa? Konsisten. Konsisten. Itu, gitu. <laughs> saya juga nggak tahu kenapa saya ngomong itu, tapi kalau lu nggak nggak sebentar ini sebentar itu gimana mau jadi atau eh gitu ini hmm. mau ke Jogja bentar mengkol ke Cirebon lah atau ah ini ya sumar Semarang <laughs> nah, nah, ya. mau lebih lebih nah, jadi kalau konsisten gue mau kesitu kesitu terus uh, itu secara tidak sadar saya dapat gara-gara saya bikin proyek itu dan dan yang menilai bukan saya itu teman-teman yang menilai saya semua konsisten pisan, ya itu terserah, tapi memang secara ini memang harus gitu jangan sekarang lu motret, besok lu ee, e, jadi tukang batu e, mal -mal mungkin kalau foto video masih sejalan nah, aja. aja itu masih jalan, karena ada lampu, ada cahaya masih sejalan, cuman bedanya kan yang ini foto memang... tidak bergerak, ya, kalau video hmm, kan sebenarnya hmm, kumpulan foto-foto yang hmm. bergerak begitu hmm, konsisten, ya, nah, semoga juga proyek ini konsisten ya. ya. <laughs> semoga proyek ini konsisten, karena itu yang dibutuhin dan emang ya coba membuat karya sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat oh, untuk ya, orang lain, bener, bener. itu kan makna karya utamanya. Betul. suka betul. tidak suka itu terserah, terserah. karena selera, yeah. cuman kebermanfaatan itu yang yeah, kita bakal cari. Yeah, yeah. kalau misalnya masukan untuk generasi-generasi penerus gitu untuk teman-teman di rumah atau lagi di jalan atau dimanapun atau untuk jaki sendiri masukkan apa apa ini? ya ya terutama bikin project ya kalau saya sih bikin project tuh berangkat dari yang pertama pasti yang lu suka yang lu suka dulu terus yang paling sederhana paling pahit itu apa misalkan ya gua, gua cuma mau bikin pakai handphone Ya udah pakai handphone, peduli ting, orang mau ngomong Wah, handphone kan nggak bagus resolusinya, ya, sesuai kemampuan lah ya, nggak ada, nah, nah, nah, nah, nah. nah, dan kita bisa ngukur lah. Gue nggak mungkin bikin project pakai handphone terus pengen bokeh, udah nggak mungkin itu handphone bokeh, gitu, kecuali pakai aplikasi. Iya. Gimana supaya bokeh? Oh, berarti gua mesti naik ya, pakai DSLR. Kenapa jangan mati pakai handphone? Karena nggak akan mungkin lu nuturkin orang pakai motor pakai peralatannya, yang... dan lu model pakai... Kamera, hmm. gimana gitu? Kalau pakai handphone kan one hand one itu kelar gitu. Itu uh, harus harus kayak gini. Gitu. Apa ya? Jangan terlalu mempersulit juga bikin proyeknya harus yang jelimet, enggak juga. Bisa juga kecil juga. Saya di rumah banyak daun. Ada tuh 365 foto tentang daun gitu. Jadi emang <tuh> ah, bikin yang mudah aja lah gitu. Jangan juga kata proyek itu. Jadi sesuatu yang wah harus, harus bukan, sulit, enggak juga. Yang penting terkonsep apa yang kita hmm, mau, apa hmm, yang gitu. Jadi awalnya niatannya apa di ending pun harganya yeah, apa sama, sama gitu sama, sejalur. Gitu, gitu. Ya ada yang mau complicated boleh silahkan, misalkan mau bikin foto uh, apa, time lapse atau apa gitu ya dalam bentuk video bisa aja silahkan gitu atau dia mau bikin Uh, time lapse tentang pembangunan sebuah gedung gitu kan banyak sekarang tapi ya kan tergantung juga orang gitu. ya soalnya jeki pun pribadi yang terlalu dibebani dengan disaat bikin karya atau proyek itu berber -ber hmm. jangan biasa aja dong padahal hmm. sesuatu yang biasa aja ya, ya, buat kita menarik. itu bisa jadi luar biasa untuk orang lain kan? orang lain kan gitu. saya juga nggak pernah tahu kenapa uh, apa, uh, wah fotomannya harus di belah manana gitu. Atau ada yang bilang eh, kancis itu kalau mau tahu berbunyi gitu, itu kurang beda biasa wae gitu Jadi buat saya pelakunya tapi buat yang melihat ternyata mungkin ada ada rasa keluar itu tadi rasa. Ya, balik lagi uh, project ya dikerjakannya ya oleh sendiri. Jangan kalau lu mau kolaborasi silahkan misalkan video kolaborasi dengan apa bebas gitu juga bisa misalkan kolaborasi dengan penulis misalkan bisa cuma belum saya lakukan kayak gitu. Gitu, gitu tapi soal ada rezeki asal yaitu itu dilakukanlah nyembur bener gitu. dan pas, pas, bener konsisten gitu kan kadang-kadang juga sekarang banyak ya orang main analog tapi tidak dilakukan atau tidak membaca dulu tidak apa. akhirnya Uh, banyak juga analog yang bangkar dengan dibuka itu kan sebenarnya dia nggak dia cuma pengen ikut aja Ini kami, dibuka, uh, kan. tapi nggak baca dulu bahwa itu film jangan sampai dibuka lu kalau main analog main lu tentang digital hilang dulu lah. Di stop dulu lah dibendung dulu taruh dulu di lemari main analog yang bener gitu kan saya juga lagi lagi, lagi mau coba galakin itu lagi bukan bukan masalahnya uh, kuno atau apanya atau gaya kan sekarang analog tuh dianggapnya lifestyle lu benar menggunakan kamera dengan film wah gaya gitu, bukan itunya lebih kenikmatin proses sih ya. nah, bermain di analog itu, ya. nikmatin prosesnya, prosesnya karena yang, yang tahu bahwa ya kenapa konsep project ini lebih ke tentang journey atau tentang orang-orang lain itu ya karena proses itulah yang ngebentuk <tuk> seseorang <tuk> proses yang seru itu proses iya, goals iya. itu bakal macam macem, -macem. Iya, betul, betul. hasil itu bakal macam macem, -macem. Iya. tingkat kesuksesan orang juga bakal beda-beda kan iya, takarannya iya, iya, kata jaki gini kata orang lain bisa beda iya. tapi proses itu yang jaki pengen nikmatin kayak gini belajar itu tentang prosesnya iya. seru itu proses sih dari makin banyak proyek kalau makin banyak proyek kan kita juga makin kepicu tuh buat melakukan melakukan karena dalam perjalanan saya dari sini ke Gandok aja itu ada dua proyek yang bisa dimasukin gitu. tentang dari sini kemana lagi ada lagi gitu. dan itu uh, mungkin yang membuat saya bertahan untuk terus berkarya yaitu proyeknya itu karena ada yang namanya uang mah ngikutin ya kalau pasti. udah jadi <laughs> mah gampang gitu kalau udah jadi gampang tinggal cari celahnya udah ketemu pasti ada dan saya juga pernah kaya, lagi nongkrong, nggak itu tiba-tiba teman datang melihat foto, gue perlu ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, kalau ini, kalau udah dicap sebagai seniman pasti ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, udah ini, ini, dan, dan e, yang penting juga adalah menghargai karya lu sendiri. Itu itu <laughs> penting banget, teman-teman. Bukan nyindir atau apa, cuman ya gimana orang lain mau menghargai kita hmm. kalau kita pun gak menghargai diri kita hmm. sendiri. Ya, ya, gitu lah. Tapi jangan lupa juga, kita sel jadi selalu mengambil sudut pandang di saat melihat karya orang, mau foto, mau video yang jadi pikirkan kita nggak tahu di proses itu ada kesulitan apa aja mm. otomatis orang-orang yang mau menampilkan foto dan videonya itu itu udah yang maksimal yang dia bisa kasih makanya yeah, yeah. ya nikmatin aja yeah. kita <laughs> orang kita tinggal nikmatin yeah, gitu. yeah, yeah. apalagi sekarang banyak juga yang proses secara gratis kan di instagram mm. ya nikmatin dulu yeah, yeah. kita pelajari yeah, ini yeah. tekniknya kayak gimana itu proses itu yang kita harus pikirkan jadi jangan ngomong langsung ah eh, ini foto jelek-jelek amat, enggak yeah. gitu mereka, gak, ada, gak, buat saya semua foto gak bagus kalau ada, ada image-nya ya uh. e, Yang jelek itu ya kalau tiba-tiba under banget atau over banget Terkelar Kalau selama masih ada image-nya ya semua foto juga bagus gitu dan ya, jangan foto kecelakaan gitu ah. Beruntung <laughs> banget dapat foto itu gitu Kadang <laughs> kita dulu belajar dari kecelakaan Kalau balik lagi ke zaman Bimandu. saya belajar itu eh, motret pasti tiap exhaust kita tulis yeah. jamnya atau eh, jam, diaframa, yang pasti speed sama diaframa atau aperture itu pasti ditulis supaya apa? supaya pas kita lihat kontak sheet kita tahu mana yang salah, mana yang benar mm -hmm. nah sekarang ternyata setelah kita tahu, kadang-kadang kita malah mendobrak yang salah gitu dan itu menarik gitu loh nah, seru, iya yeah ya makanya mau konsep dalam kontekstual apapun ya hmm. jadi bilang kalau misalnya mau secara aturan kayak gimana kayak gimana nggak ada yang salah kita yeah. mau nyebrang atau yeah. mau tapi tahu dulu aturannya nah, gitu kita harus tahu dulu basicnya basicnya basic tahu kita mau misalnya bikin foto over kayak gimana tapi emang di konsep hmm. why not yeah. gitu mau blur kayak gimana pun <laughs> karena emang konsep kita yeah. pengen memperlihatkan yeah. itu Kenapa enggak? Silakan. Gitu. Tapi kita ngerti dulu basic. Ya, Bukan karena kita cuma bisa mod red blur kita jadi merasa ya, ya. ini ya, karya. Ya, ya, ya, ya, <laughs> ini ya. karya seni. <laughs> oh, enggak, enggak. Mungkin enggak, enggak, enggak, enggak gitulah. Ya, kalau tadi harapan ya, sebenarnya ada juga harapan saya untuk, uh, ya pentingnya buat yang uh, sudah kuasa gitu ya artinya mau bikin gitu tempat kita buat berekspresi. Musik udah ada video udah ada, foto arti kata galeri ya, galeri galeri atau ruang pamer lah yang bisa di, dipakai dengan siapapun, siapapun dan dan tadi punya brok apa koneksi yang bagus keluar jadi dengan pameran di situ misalkan ya ini orang bisa go internasional gitu, nah itu yang yang saya harap ada di sini karena kalau saya hitung itu mungkin, ada ya fotografer asalnya pangeran di Asia nya Iya. Dibanding sama Eropa itu udah. Kalau di sana teman saya bilang, ah, saya mau pakai pocket. Jadi ya segitu gitunya doang kan, nggak mungkin dia yang pakai pakai itu udah udah Gawana. gitu. Jadi di sini tuh pasti lebih banyak. Uh, Visual visual yang menarik untuk di... berbeda sudut pandang ah. itu bakal rasa banget, ah. ya. dan kita juga sebagai fotografer dan videografer kita dipotong pajak. Ya, iya, ada. makanya <laughs> kok kita gak disediain tempat? agak <laughs> kita enggak, enggak, tempat <laughs> kan harusnya ada enggak, kalau ada jadi enggak, ya, si si apresiasi ini bisa lebih naik, bisa lebih kebangun gitu. minimal di tiap kota ada, jadi hmm. kalau misalnya kita dengan budget apa adanya juga bisa keliling Indonesia hmm. gitu jadi kan hmm. gak, uh, bikin pameran di sini, hmm. kemana hmm. itu gak, udah gak mikirin hmm. lagi Bilih, harus biaya Bilih, sewa tempat dan cari tempat gitu, udah ada, jadi lebih asik gitu terus kita tinggal cetak bikin satu untuk satu mobil box, udah keliling, keliling gitu ya. kan, asik ya, gitu, ya, ya. Ya, gitu lah. Ini mah udah ngeluarin biaya cetak, ngeluarin biaya produksi. Nyawa oh, harus nyawa gedung, orang teknik <laughs> di tiap kota. Gitu. Karena teman-teman obrolannya sebenarnya masih pengen banyak banget. Dan tadi juga pas di saat off cam banyak banget yang kita obrolin. Cuman karena ini kebutuhan uh, video, ya kita harus batasin juga. Nanti takutnya kepanjangan dan apa apa. <laughs> hmm, Terbus. <ntar> <laughs> Biar gak bosan Makanya. Uh, Terima kasih banyak buat Francis yang, Kang Cis, yang, yang udah man. mau menyambut ya. saya yang bukan apa-apa ini. Ya. Alhamdulillah. <laughs> benar benar ya gitu sih. Yuk kita sama-sama berkarya, yuk sama-sama kita bikin proyek-proyek yang bisa diperlihatkan ke banyak hmm. orang, bisa apalagi punya kemaslahatan, ya punya hal-hal uh, uh, yang bisa dibawa untuk banyak orang. Ya biar kitanya juga biar tenang, ya bagus gitu berkaryanya juga berpengaruh untuk banyak ada bekas hmm. ya, pokoknya itu tadi, bener kata Kang Way, di dijadiin fisik jangan cuma jadi ada satu fotografer yang dulu ada filmnya itu apa ekstakrom atau apa yang dia bilang akhirnya bahwa digital itu elektronik gas yang lama-lama hilang -lama jadi hmm. kalau bisa difisikin, jadikan sesuatu lah buku postcard atau uh, poster gitu kan yang penting ada jejak di, di berusnya, fisiknya, gitu. ya. nah catatan ini janji jaki setelah mungkin setelah konten nama kang jis ini pak oh, jaki bakal membukukan satu proyek jaki eh, bukan satu project ya <laughs> hasil kerjaan jaki sebelumnya nah. yang mungkin di event atau apa ya minimal untuk satu buku aja dulu um, gitu um, bikin oh. harus ada aja jaki soalnya gitu, tipikal di pekerjaan gitu kan beres kerja ini hapus beres kerja ini hapus, cuman ya kalau sekarang yuk kita sama-sama sebelum dihapus, ambil 10 lah, 1, 5 atau dua visual yang menarik tabung, nanti tinggal di kurasi, kelar sama seperti kadang-kadang ada lab-lab ya, itu juga itu satu project yang mudah jadi lab-lab sekarang itu kadang-kadang cuma kasih hasil scan negatif dibiarin, hmm. itu kebiasaan anak sekarang mainan lalu kenapa gak dibukuin? bukuin gitu, gitu. di... itu jadi buku yang menarik menurut saya ya menurut saya bisa jadi buku yang anon fotografi atau apalah kata-kata itu menarik ya contohnya sekian aja yang mungkin Leo di sana juga gak akan ngerti kenapa jadi naik namanya sekarang yeah. karena udah dibikin fisik dikeluarin kalau nggak ya gimana gitu nah so, ya semoga ya Jigi juga kepikiran sekarang udah yuk kita cetak dia bikin <laughs> karya cetak uh, jadikan karyalah setiap bekerja cetak yang penting uh, jadi kita punya oh kita pernah ngerjain yeah, ini tuh kita ngerjain yeah. ini yeah. dalam bentuknya cetak oh. gitu dasarnya jadi ntar tinggal dikumpulin kayak mm -hmm. Kang segini yeah. ini kan enak yeah. gitu yeah. sebenarnya yeah. ngelihatnya yeah. udah bentuk cetak udah kalau udah masuk hari, hari lupa pak iya saking banyaknya <laughs> juga gitu dan emang Ya gitu, kliennya juga mintanya nggak cetak <laughs> makanya kita nggak mau ngeluarin lagi ya. Tapi buat minimal buat cetak tuh minimal secara ini ada ada biti, tahu ya. gitu. oh, repot nih. Dan ya coba pengen belajar juga jadi pengen belajar juga, menikmati hasil cetakan itu saling asik sampai ketemu di narasumber-narasumber berikutnya ya. ikutin kita terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nonka siap non so. non no, no,